Aduh ini saya mau cari makan Ya ampun gua bisa diketawain sama ponakan gue ini sih <laughs> Cari makan di game aja susah Apalagi di dunia nyata ya Aduh Halo sobatku semua, kawan-kawan yang selalu standby di channelnya Simuni, makasih banyak kata supportnya Kali ini kita akan membahas satu game yang ratusan juta orang udah kopi Walaupun harganya sedikit kebilang mahal ya untuk game sederhana seperti ini, tapi memang sangat banyak sekali orang yang Uh, mainkan ya. Selain simple sederhana juga bisa main multiplier. Apalagi sekarang ini koleksi pemula Minecraft untuk Windows 10-nya udah dibekali dengan beberapa skin pack dan satu map yang keren abis bro. Ini dia, saya coba cek yang bundel masternya. Tapi karena saya baru pemula dan saya ingin baru mainkan di Windows 10. Jadi ya, sudahlah. Kelebihannya ini hanya karena saya sangat antusias. Ini bisa ngundang teman-teman yang berbeda konsol ataupun dari handphone juga, bro. Jadi bisa tumplok masuk di map yang saya pakai. Yang jelas, seatnya harus sama ya, ataupun mapnya harus sama yang kita pakai. Dan teman-teman semua yang mau bergabung, kalian komentar aja, kasih tahu namanya, ID-nya. Nanti saya coba invite. Dan ini makasih banyak Pungki Wijaya kamu udah ngasih informasi kalau beli di Tokopedia lebih murah <laughs> Saya walaupun belum dapat ya informasi dari Tokopedia nya Tapi nggak apa-apa saya tengok langsung aja ini ada beberapa distributor yang memang udah uh, terpercaya ya Oke okay, kita udah beli kita udah ambil yang koleksi pemula aja bro Malu bro karena saya aja Nggak pernah main di komputer Dulu pernah coba main di handphone ya Hampir 5 tahun yang lalu lah Ini game udah ada 10 tahun loh Dan makin sini makin ramai <laughs> Ini kita sa uh, saya kasih tunjuk aja Kalau teman-teman yang mau beli Kalian nanti bisa langsung install aja di uh, Windows store-nya ya Dan terserah kalian mau beli lewat Tokopedia Yang pasti sih harus ter terpercaya Kalian tanya-tanya dulu aja Kalau nggak kalian komentar kasih Eh, apa namanya sharing aja Mas saya di, di channel ini ya Ini yang jelas sih saya udah berhasil Saya ambil eh, starter collection ya Yang yang apa namanya yang ada skin pack sama satu map eh, tambahan ya, Lumayan lah downloadnya nggak terlalu lama Apalagi kalau downloadnya malam ya Yang pakai indie home Kalian lebih baik kalau download-download tuh malam lah biar nggak keganggu ini lumayan agak cepet lagi sehat ya biasanya kalau siang itu ya indie home itu agak flu. Huh? <laughs> Oke, okay, 182 MB bro, nggak tahu nanti kalau udah uh, di-update jadi berapa hasilnya. Yang jelas sih, ini game nggak terlalu berat juga, kalian pakai spek yang standar aja, Pentium 4 pun kayaknya bisa naik ini. Dulu pernah saya coba mainin trial -nya di Windows uh, di apa di Intel 4 ngangkat-ngangkat dengan VGA nya cuman 512 MB ya Win fast ya Oke selesai sebentar ini agak loading ini kayaknya ada tambahan nah ini dia error Oke kalau kalian kejadian seperti ini paling di refresh aja ya diulang sebenarnya ini downloading terlalu baik gak, gak terlalu ini ya gak terlalu banyak dia makan kapasitasnya. Cuman biasanya jaringannya, jaringan dari servernya sendiri juga kadang suka berat. Oke, okay, mantap. Xbox gimbar, oh itu berarti buat untuk koneksi antar player bro. tetap itu harus diinstal. Kemudian web image ini nggak tahu buat apalah yang jelas itu pasti bagian pendukungnya. Oke, okay, kita masukin aja ke komputer kita dan thank you so much atas. Harganya yang lumayan. <laughs> Oke, okay, kita langsung coba lihat. Nah, ini dia. Kita login. Oh wow, ini nggak bisa di full screen. Oh iya, nanti, nanti, nanti. Kita full screen setelah settingnya selesai. Ini kan harus beberapa kali kita login ini ya. Pakai Microsoft account. Kalian kalau belum punya, kalian bikin dulu aja. Gampang banget. Cukup masukin email aja dan password yang kalian inginkan ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ini dia dia otomatis connect ke Xbox uh, ininya ya, community ya. nanti disitu bisa pasti cari teman ataupun masuk join uh, apa namanya, grup. itu penting banget buat sharing-sharing, apalagi kalian yang suka mainnya online ya mungkin untuk expert itu udah keharusan nah ini dia, kita kasih nama ini bawaannya apa sih <laughs> kita kasih nama yang unik uh, paman lubang aja <laughs> biar gampang diingat dan emang saya uh, biar bisa uh, friendly buat teman temen baru yang udah lama main gabung aja ini kayaknya akan saya buat playlist tersendiri ya di channel saya jadi yang buat seneng main Minecraft di handphone ataupun apa kalian bantu saya sharing support juga Uh, masukannya ya karena ini sangat luas banget kesini sininya makin berkembang. Jadi saya nggak tahu untuk bikin senjata yang terbaik ataupun yang dewa lah gitu untuk armornya juga kita cari paman lubang ada yang punya nggak ada pasti karena ini namanya aneh. <laughs> Create account langsung aja bro. Ini kita please wait. Aduh loading lagi. Ya yeah, oke okay. saya ingin Xbox Live. Ini gratis ya Xbox Live ya aplikasinya ya. Nggak tahu tuh kalau yang pakai konsol Xbox dia seperti apa, dia pasti udah uh, ada uh, apa settingan tersendiri ya. Yang jelas ini saya pakainya PC dengan kapasitas yang standar, enggak tinggi-tinggi amat tapi normal main di sini. Oke, okay, hotfix ya. Ini kita udah mulai masuk. Kita coba cek uh, si paman lubang ini di marketplace-nya harusnya udah ada beberapa skin pack dan map yang sudah dijanjikan kita periksa Apakah benar waduh loadingnya lumayan ya <laughs> oke okay, waduh banyak banget add-onnya oh iya ya teman-teman buat yang belum tahu untuk yang seri terbarunya itu yang lagi booming sekarang itu adalah uh, MC Duneon bro itu terpisah dia punya quest tersendiri dia berpetualang gitulah jadi tadinya saya mau yang itu saya download tapi uh, karena saya baru main di Windows 10 dan di seri ps nya juga ya sudah ini dia asik masuk 700 koin kita pengen tahu juga harganya berapa ya ampun 130.000 untuk 1600 koin itu skin pack cuman bisa beli dua biji wow. <laughs> Oke okay, ini dia eh uh, packnya ya yang udah dikasih paketan kita coba download dulu ini emang harus diambil dulu 4,8 aduh sedikit banget ya tapi saya senang dunia plastik nggak terlalu pusing Ini kan kalau yang standar bawaannya itu agak pusing bro rumput-rumputnya nih bikin pening <laughs> nah ini dia Great mess up ini nih yang agak mahalnya sepertinya kalau dijual misa ini agak lumayan harganya ya sudahlah kita download juga wah wow, lumayan bener agak besar ini map ini berarti dan tools-tools yang lainnya pendukung lah mungkin skinnya juga oke okay, selesai di download kita mau pakai yang mana dulu hmm ini udah diinstal dua-duanya oh bisa dimatikan juga jadi kalau nggak akan mau dipakai bawaan standar, takutnya teman-teman pada saat mau gabung, dia nggak punya mapnya ataupun SIM-nya ya ini udah masuk jadi itu otomatis nggak akan bisa masuk nggak akan bisa di invite ya nah, uh, up oh mess up-nya kosmetik lah keluar oh dia langsung loading yang terakhir diupload. upload Eh, yang didownload barusan dia langsung masuk. Kayaknya saya mau pakai yang plastik aja. Oke, okay, kita periksa klasik skinnya. Kita punya. Oh, ini dari Mash Up Mitologi. Nih, kayaknya saya mau pakai yang ini nih. Paman lubang ini aja lah skinnya. <risa> Oke, okay, saya harus panggil apa ya untuk para pemain Minecraft di seluruh tanah air dan negara lain mungkin kalau yang sempat mampir di channel saya thank you so much uh, let's join us for playing this games dan skinnya ini banyak banget dan ini dia untuk adfriend nya saya cobain dulu kita tester ad friend dulu lah karena Xbox console companion ini kalau di handphone saya dulu mainin kayaknya nggak ada deh <laughs> seri java ya ini enggak tahu ya kalau yang pakai java bisa masuk juga ya kalau di beda uh, apa alat konsolnya waduh ini, keren Oke kita cek ini saya coba masukin salah satu temen yang sering main <laughs> dan nanti saya pasti masukin semua ponakan-ponakan saya juga saudara-saudara saya yang pada main yang bener-bener keranjingan main game ini karena game ini emang sangat terkenal sekali saya coba invite bahkan saya bikin family tree juga lah disini <laughs> untuk grup, grup gabungan nanti kita op dar bro uh, oke okay, miners itu dia udah ketemu invite aja langsung uh, udah add friend nanti kalau mau main tinggal invite kali ya tapi saya belum bisa praktekin sekarang saya lebih fokus di ini dia di gameplaynya dulu untuk awal permainan dan servernya udah langsung muncul ada lima server yang terkenal mungkin nanti saya coba masuk server Asia itu tinggi banget yang masuknya ya banyak itu biasanya cuman game-game mini game gitulah e, joinan Oke okay, rimplus itu nggak akan saya pakai walaupun gratis karena nanti kedepannya bayar <laughs> itu sama kayak bikin map server sendiri jadi temen-temen bisa terus gabung walaupun yang bikinnya nggak enggak online ya tapi kalau udah di invite bisa ikut Oke okay, kita bikin my word my first word ini multiplier friend of friend aja yang lainnya pasti standar samalah Oh ini packnya uh, packnya saya mau aktifin yang dunia plastik tekstur pack oke okay. kecil ya megabyte-nya tapi pengaruhnya besar karena bentuk lahannya langsung berubah. Ini kalau mitologi kayaknya nggak akan saya pakai dulu. Nanti mungkin di next episode kita bahas untuk Greek, Greek mitologi ini ya. Uh, sekarang sih kita langsung Let's play. Oke, okay, proses bro Wah, lumayan ini. Tara welcome di dunia plastik <laughs> Kok gini amat ya? Waduh Wah ini navigasinya harus di setting dulu Kalian mungkin untuk uh, kursor mouse-nya bisa dikurangin ya Ini terlalu cepat kalau bawaan standarnya Nah yang jelas sih tau sendirilah di Minecraft pertama main Itu udah pasti kayu nomor satu bro Itu buat bikin crafting table Buat bikin senjata juga itu penting biar nggak terlalu lama kayak gini nih ini kan cuman pakai tangan Oke okay. kalian yang udah paham jangan lupa Oke okay. komentarnya Aduh ini saya mau cari makan ya ampun gua bisa diketawain sama ponakan gua ini sih <laughs> cari makan di game aja susah apalagi di dunia nyata ya Aduh Thanks for watching, don't forget to share and subscribe-nya See you in the next episode Saya akan buat playlist barunya khusus Untuk bertualang di dunia plastik ini Makasih buat support-nya Ditunggu sharing komentarnya Buat expert player, silahkan add Nama saya Maman Lubang Yes, dapat Bye-bye, see you lagi